Halo Mayody, salam semangat, salam ganaraat. Apa kabar? Artinya apa kabar adik-adik? Aku Katini, hari ini aku ingin membawakan sebuah cerita tentang dindin si angkutan kecil. Dindin ini adalah sebuah angkutan umum di Aceh. Dia berbentuknya mobil pick up yang diberikan tempat duduk dan atap di atasnya. Biasanya di Aceh disebut labi-labi. Dinding ini adalah sebuah labi-labi, dia biasa mengangkut penumpang. Dia mencari penumpang dengan menaiki bukit, menuruni bukit, menyusuri jalan-jalan kota. Yang banyak toko-toko bahan-bahan, pakaian, makanan untuk masyarakat Aceh. Dan ada juga toko-toko makanan. Duh seperti ayam tangkap, lemak dan lainnya. Uh jadi lapar ya. Dan dinding juga biasa menumpu debu dan lumpur-lumpur. Apalagi di cuaca yang tidak menentu seperti ini, dinding biasa berpanas-panasan dan berhujan-hujanan. Pada suatu hari, dinding telat datang ke parkiran untuk mengangkut penumpang. Aduh, badanku terasa Pasti karena cuaca yang tidak menentu. Uh, aduh, karena cuaca tidak menentu, aku jadi sakit. Uh, kalau sakit, apa ya yang harus aku lakukan? eh, uh, Oh uh, iya, aku harus pergi ke bengkel. Agar montir bisa memperbaiki badanku. Dan pergilah dindin ke bengkel. Shum. Kayaknya di bengkel, dia langsung menemui montir kesayangannya. Bapak montir, aku sakit. Aduh, uh, tuh, lihat suara mesinku. Sudah tidak nyaring berdua lagi. Uh, tolong perbaiki aku. Dan dengan sikap, bapak montir memperbaiki dinding. Dia memeriksa seluruh badan ini Dari kap depan, belakang bawah, atas, dan dalam dinding. Krik krik krik, tong tong tong. Begitu suara bapak montir memperbaiki dinding dan tak lama kemudian, uh, badanku sudah segar lagi. Terima kasih bapak montir, aku sudah merasa sehat lagi. Terima kasih ya, aku akan pulang. Dan Dindi pun pergi pulang ke rumah. Shoo. Sampai di rumah, dinding mandi dan beristirahat karena besok pagi dia harus kembali untuk bekerja dan keesokan paginya. Kukuruyu. Wah, ternyata sudah pagi. Badanku terasa lebih sehat dan segar setelah diperbaiki oleh bapak montir. Aku siap bekerja. Dan Dindin pun bersiap untuk bekerja. Para penumpang senang sekali Dindin bisa mengangkut mereka lagi. Dan Dindin pun tentu bersemangat mengantarkan para penumpangnya ke tempat tujuan mereka masing-masing. Sekian cerita dari aku, sampai jumpa. Terima kasih.